berapa puninya, berapa gading? kita belok. ah ini, tuh banyak nih seprang-seprangnya ada juga nih. tuh berapa gadingnya, yang udah berbuah. oh ternyata di sebelah kirinya ini naik nih.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 cek cek cek semiliar dua miliar 2 miliar 3 miliar ya satu satu satu kapan kayanya teman-teman ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya kali ini saya coba jalan-jalan ya di jalanan yang dimana uh, apa, tadi saya lihat itu di jalan arta gading itu itu banyak uh, bunga papan ya hari ini jumat ini banyak ya khususnya yang di daerah jakarta toko bunga Bunga, khususnya penjual bunga papan ini laris manis teman-teman. Jadi bapaknya banyak pengusaha-pengusaha yang order bunga papannya itu untuk ucapan congratulations karena di di jalan atau gadingnya itu ada yang sedang grand opening ya grand opening. Ya untuk teman-teman yang kebetulan ini tahu ya silakan komen di bawah ya. Ini hari ini cuaca ya agak mendung ya. Nah, Gitu. Tapi lumayan cerah, ya alhamdulillah. mudah-mudahan teman-teman penonton dalam keadaan sehat walafiat, amin. robbal alamin. Nah, kalau di sebelah kanan sana itu Mall Kelapa Gading. Ini kita ke sebelah kiri Kalau kita balik arah Jadi kita harus, harus putar arah dulu nih Kalau mau kelapa gadingnya Jadi kita lurus saja dah Kita lurus aja teman-teman Jalan Boulevard Raya, Boulevard Raya, Kelapa Gading. Apa yang tadi baik di ini, sepanjang jalan Alta Gading ya, Alta Gading. Itu banyak yang itu, itu apa yang banyak bunga papanya tadi itu adalah Jalan Atta Gading. macam mendung mendung ini macet jam makan siang dan waktu pulang kita coba lurus dulu teman-teman kita coba lurus ke arah ini apa Tanah Merah Jalan Perjuangan Bendungan Melayu nah, kita lurus sana nanti ketemu di ujung di ujungnya Jalan Raya Lapak Gading ya dan ayah belum fatwa, Gading ini sampai di ujung itu nanti ada jalan tembus ke jalan perjuangan. Nah, itu nanti kalau kita lurusin terus ya kan? Di sana nanti ketemu tembusnya ke lubang-lubang Semper Teman-teman, jadi kita coba lurus ya kan? Kemudian ini ada jembatan ya. Kita berhati-hati di sini. Nah, kalau kita balik arah ke, ke Kelapa Gading, ini saya coba lurus dulu, nih. Saya coba lurus dulu, oh, jali jalan buruk. Jadi di sini kita masuk jalan perjuangan, ke areal tanam merah. Ya, apa, apa nih? Jalan Tugu jangan perjuangan. Ini, ini gapuranya, nih. Masuk perjuangan. Daerah sini tidak sebagus di sana, ya. Jalannya, ya, tapi sudah dibeton Ini jalannya, nih, bagus, nih, jadi beton dulu merusak para becek. begitu. Kalau hujan masih becek, teman-teman, tapi sudah tidak sudah cepat keringnya lah, karena eh, saluran, ya, saluran yang dari kali tadi, jembatan kali tadi, itulah situ ada yang menuju ke kali Printer itu hanya kita kiri aja deh terus kita telusuri jalan perjuangan ini sampai ya terus-terus ini naris padat ya teman-teman e, cukup lengang maksudnya cukup lengang di daerah sini nah ini apa nih oke okay, kita coba balik lagi teman-teman ya kita coba balik lagi ke jalan Artagading ya kita kita ini menuju kita menuju ini menuju ke jalan Artagading sampai aja teman-teman ya sambil oh ya teman-teman ya jangan lupa like nya ya like like nya juga komentarnya bantu like nya teman-teman ya nah ini di sebelah kanan saya ini ini ada gedung olahraga ini gedung olahraga yang ada di Kelapa Gading ini ya bisa drama itu ada aula aula grup biasa digunakan event-event kayak -event. kemarin event si game itu digunakan itu untuk event basketnya itu di sana dari lurus dan lurus karena di sebelah kanan kirinya ada ruko teman-teman itu ada ada jual di toko-toko ya ruko tadi itu ada perumahan kita mana teman sebelumnya ya sebelum jembatan tadi nah ini kita coba belok kiri ya teman-teman ya kita coba mobil jalur kiri nih kalau yang belok kiri ini tembusnya kalau kanan kan kalau kanan kan jalan atas gading tuh ya atas gading di sebelah kanan saya ini ada ya di sebelah kanan saya ini ya. ada ruko yang nah. turun itu ya ke dalam itu lurus ya. sampai lurus itu mentok itu di sana itu ada nah itu ketemu kita akan ketemu jalan jalan Boulevard Gading Barat ya mau kita akan ketemu Depat Kedung Barat kalau mentok nih. Kalau mau ke mall Moy Moy Mall of Indonesia ini kita harus putar arah, kita belok kiri dulu baru putar arah. Putar arah belok kiri nanti ada putar balik ya kan, baru kita bisa ke sana itu. Nah, ini saya kebetulan sudah ada nih ini arah Mall Artagading. Jadi ini saya lihat di sebelah sepanjang jalan ya, ini ada bunga papan. Bunga papan itu dibuat di sebagai banyak orang membuat itu rata-rata sih. Ya. Ini bunga papannya banyak sebagai ucapan ya. Ucapan di sepanjang jalan Kelapa Gading ini. Jalan Artagading. Jadi belum dari sebelah sana. Ya. Selamat selamat ulang tahun, oh, kongloylesa, iya, ya. selamat hari pernikahan. Reno pening, Reno berita duka cita, ucapan duka cita, apa? Uh -huh. uh, duka Resto, cita, restoran, cita. restoran. Nah, ini sampai sini. Ras meninggalnya si A, si B, oh, iya, si C. Sana tadi yang dari atas sampai Hanya sini. Ya orang si orang-orang tertentu eh, aja nih sana sampai harganya di lumayan Tuh. sebab harga dari bunga papan ini lumayan, teman-teman. Bunga papan. Ya ada yang Mata, sampai ya? jutaan ya satu Jadi, bunga juta papan ribut. ini. Tapi oh, sih pembuatan ya kalau dipikir sih itu mahal juga itu karena busanya ya. juga mahal ya busanya. Apalagi bunganya, apalagi yang dicampuran, ya, ada yang minta campuran bunga anggrek, ya kan? Ini lagi. Tapi rata-rata yang mau dipakai ya. mah bunga pisang warna-warni karena bunga pisang itu lebih tahan ya tahan. Tahan lama ya. Yang jelas mah ongkos kirimnya juga lumayan ya. Lo ongkos kirimnya nih. Ya enggak, ya ada juga sih yang pakai Gojek atau Grab. Saya, ya karena, saya pernah lihat ada yang diantar gini. Sekarang enggak sama. Banyak pihak. yang diantar pakai Gojek. Ya, kita kat. syarat bunga papanya aja dulu teman-teman. <laughs> bunga papanya ini aja Bunga papannya tuh sepanjang ada yang rubuh. Hari ya. ini, ini. Terus uh, sampai di ujung ya, sampai di ujung ada bunga uh, papan sebe -sebe. lagi. Sampai menuju. Jadi kalau di sini kan gelanggang. Jadi ada juga yang beritanya itu. Kiri ini galang paset. Iya, ya itu terdua itu ya nih. atas ekornya loh terpilihnya itu pernah waktu itu di zamannya Pak Ahok ya. Pak Ahok. berapa tuh berapa bunga bakar itu pompa bensin, bensin lagi nah, ada di sini nih jadi okay, di juga ada McD Donald lo oh, panjang nah. betul sampai di, di Nih. nah ini teman-teman bunga papan, bunga papanya banyak banget ini. Ini lagi panen bunga ini kelapa gading, Jalan Raya Gading. Cuaca ah, dari dekat nih. Lewat, jadi hari Jumat ini. Para pedagang bunga papan itu, berlimpah. Aduh, Lagi banyak iya. orderannya ini terburu, nih, orderannya nih. Sepanjang dua kilo ini, sepanjang 2 kilo. Ini, sepanjang 2 2 kilo ya para pedagang bunga papan, papan yang ada di Jakarta. Panen, panen. Jauh-jauh <laughs> hari. -jauh ah, eh, ya, kalau bapak ini bisa langsung satu hari ya ya sampai nah, di sebelah kanan ini, ini Mallarta Gading teman-teman Mallarta Gadingnya satu orang menangani orderan nah di sebelah di sebelah, sebelah aja itu ada kali papan begitu Tuh. ada got. lagi dadakan ya Tuh. nah di pinggir got got ini banyak tahu saya sih kelapa, kelapa gading itu hmm. dipesan kelapa kuning kelapa dadakan, gading gitu kalau yang bagi yang meninggal gitu Biasanya. Biasanya, sih, orang yang, kalau dua pemesanan, bela, apa yang meninggal, kan itu beradakan, gitu ya. Saya ya, bilang tadi taris, Jakarta nah, khusus nah, Jakarta nah, nih lagi nah, itu manjir. bunga papan ah, ya, banjir bunga papan. Ya, kalau kita Purwakarta berapa nih ada lebih dari ratusan nih teman-teman ratusan bunga papan. Karena ciri bunga papan. Kali nih bunga papannya nih makanya nih bunga papan. Tapi bulan bunga papannya lagi laris manis khususnya nih. Ya bunga lalu, papan ada, ada yang Tulisannya Dukacita Cita ada yang kongregasi nah ini kebetulannya kongregasi atas dibukanya lah intinya begitulah. <laughs> dibukanya PT ya dibukanya restoran Anu <laughs> ini juga, dibuka juga atas grand openingnya restoran di sini, Anu ya. gitu. Oh <laughs> ya kan mantap kan pasang papan ini saya tuh oh, banyak kalau satu bunga papanya harganya lima ribu ya, saya tahu, saya tahu ada juga, yang lima ribu bisa. ya, ada yang lebih dari berbagai tingkat seni dan warna-warni, apa ya, ya pokoknya, oke teman-teman, begitulah gitu. bisa kalau itu bisa lihat di toko online teman-teman bisa pesen online ya kan kode ya. ya, ya. ada mur tumpuk-tumpuk nah, nah ini di saya doain ini saya you, nih sepuluh video selanjutnya teman-teman jangan lupa yang nonton video saya sampai full full durasi tanpa skip saya doain uangnya bertambah 10 miliar amin ya robbal alamin